jadi wali itu itu nggak tahu bedanya antara ayam itu melahirkan telur atau telur lahir dari ayam dengan ayam itu lahir dari batu itu nggak tahu bedanya apalagi nabi nabi itu malah nggak kepikiran kalau itu ada bedanya Kenapa ketika kamu percaya azaliyah Kudro azzalihmakrah kamu percaya kudrohnya ta'ala itu tama sempurna itu kan sampai mesti berpikir. Memangnya ayam bisa bikin telur? Memangnya telur punya kemampuan apa untuk menjadi ayam? Jadi sampai tahu betul kalau ayam itu tidak ada kudrohnya sama sekali, tidak ada kemampuan sama sekali untuk melahirkan telur-telur terjebak jadi ayam Artinya apa? Meskipun sesuatu itu sudah adi, sudah biasa, tetap yang ada adalah kudroh itu bukan hukum adat yaitu ayam menelur. Sehingga seorang nabi itu misalnya nabi soleh ditanya. Apa bukti mujizat kamu? Saya minta Unta keluar dari batu besar ini Dari Nabi Sholeh, ya enggak apa-apa Karena beliau itu tahu betul Ketika Unta lahir dari Unta Itu memangnya Unta bisa apa? Memangnya Unta bisa gaya Ayam bisa gawih. telur Semua itu ada kudroh azaliyah, Ada kudrohnya Allah nawali dan apalagi Nabi Itu tahu betul itu. Ya. Sehingga ya enggak ada bedanya Misalnya para Nabi sama yang bisa melahirkan telur, apa batu ini bisa melahirkan telur? Ya jawabannya bisa. Sehingga itu ya tola, terus ada nabi itu soleh itu keluar dari apa? Batu. Dan nabi soleh ya biasa saja, karena beliau bang nabi. Rasulullah ketika sahabatnya kelaparan, terus diundang Jabir masakannya sedikit. Ya beliau bilang ini masakan harus jadi banyak ya banyak untuk orang sekian ribu cukup. Ketika sahabat kurang air di padang Sahara, sahabat Bungung nyari air, Nabi malah Mas Masyur, sari, terus Ya santai aja ketika beliau dilapuri kurang air, terus ya sudah minum air dari sini, terus Karena Nabi itu orang yang tidak bisa didikte oleh hukum adat, sehingga tak terus ayam ini bisa melahirkan telur, berarti mungkin Kalau batu juga melahirkan telur, gak mungkin, terus kamu bilang ini mungkin, ini tidak Mungkin itu kita kalau dimatolehkan diajari Padahal mungkin tidak mungkin berdasar hukum adat Bukan berdasar kudrohnya Allah subhanahu Wata'al Sehingga para nabi itu nggak kepikiran misalnya nabi Ibrahim itu nggak kepikiran Kalau api itu bisa membakar Karena beliau tahu Api apa punya ikhtiar Api apa punya irodah punya gendah, Api apa punya cara yang diinginkan api itu Untuk membakar saya Kan tidak juga Dia benda mati pasti itu tak mur tangan allah sehingga ketika dia beliau mau dibakar ya santai aja beliau gak tahu bedanya di sana sama di sini semua nabi itu begitu makun kita bual iman makanya semua nabi itu rata-rata umi umi itu ya pokoknya sudah begitu makanya disuruh berdoa ya gak mau kata malaikat jibril e, saya jibril untuk nolong kamu tidak sadar butuh kamu Maksudnya kamu ngomong nanti tak sampaikan ke Allah Allah itu sudah tahu tambah kamu hasbi min su'ali ilmuhu pihat itu nabi nah, Rasulullah Muhammad SAW juga sama ketika mau perang Badar itu kan musuhnya itu seribu lah kira-kira gitu sahabat itu 300 ratus terkenalnya tiga sama dengan asabi as apa itu Ta'ud itu apa itu wakotalah apa itu Asafi itu itu Nafia ya, santai aja. Padahal itu pedang satu dipakai orang sepuluh Sampai bisa bayangkan perang pedangi gentinan Tidak bisa kan Tapi Nabi karena diutus Ya jalan saja ah, Ya santai Karena bagi Nabi itu Nanti ada kudro tua Betul Ternyata perang Musuhnya seribu, musuh tiga ratus Yang satu perlengkapan lengkap Yang satu gentinan pedang Perangius oh, tiba-tiba saya nyelip dari Mikal menunjukkan Yur, gak bisa membayang. Singkat cerita terus Mas Yur itu Nabi terus berdoa ya Allahumma ilham apa Allahumma intuh lihadi lil isoba dalam tukbat batalyong. Walhasil terus ada ada pertolongan dari Allah. Artinya Nabi nganggap ini gak penting 300 ratus apa seratus orang menang itu ya karena begitu terdilah begitu juga di perang kontak di. Sehingga Nabi itu pernah minta kakinya kambing Kaki yang depan namanya Tirok tiro itu dua kan Namanya kaki depan itu tiro. Nah, coba ambilkan Tirok itu Ini ada tamu diambilkan Terus diambilkan lagi Ambilkan lagi satu Diambilkan terus Ambilkan lagi Bukakah kambing Tiroknya hanya dua ya Rasulullah Andai kan kamu langsung ngambil Pasti tetap jumlah itu ada Karena ketika Nabi ngendikan Ini jadi konstitusi Jadi kamu malaikat kudumelok ribet Nabi ngendikan. Lemassur nah, kan Nabi khutbah, padahal pas musim kemarau nggak mungkin hujan aja orang Ya Rasulullah khutbah itu suwi-suwi niki uang bingung berkurang hutan. Pon spoknya niki bingung halakatil amwal niku kau noda. Niku Nabi langsung menghentikan hutan. Buang hutan minggu berikutnya uang kebanjiran saat niki hutan rusak kerono kemarau tapi kerono banjir. Niku Nabi menghentikan Allah maha wale ini langsung mari. Artinya nabi itu gak bisa didik terus Ini secara ilmu falak Ini gak musim hujan. Oke saya kan perhitung gak ada lebih sih sama si titik lo, musim lagi Semusim dari istri Kalau di konjog ya ahli falak Ini konistis kau ragil Tak takoi karena opo Tak itu cek suwi kejutkan Mengkorak ketororan mandi ini Jadi tidaknya e politik, -tidak. bener, -tidak. kan TNI Terus Mulyono kiai rondo politik Mulyono teriwan Tangangan-yor benar Di terkenal kenal ngopos kan Nurono reputasi tadi Iya nih Tay kalau nabi itu Nafi itu maknun tata trimal kita bualal iman.